cakar sendiri, tuh pipinya enak ya, enak kayak cakar-cakar ya Enak banget mirip mama nih, papa nih Ini siapa sih? Hmm? hidup mamah papa dong hmm? hidup siapa sih deh? ah Masya Allah mm -hmm. Hmm? eh, antung banget sih banyak. main bola <laughs> <laughs> ayo, sini halo sayang pasangan kamera tuh, tuh. Hey. mana senyumnya? jurus banget, tuh, Udah sama siapa <Satuh> itu namanya, apa, Lala -lala gitu terus, mau apa nak? <Syuklah>